Kali ini gue bakalan kasih ya. lo tutorial untuk opening video YouTube lo. <usuk> Oke, pertama-tama kita bukakan master. Lalu pilih buat dan pilih yang 16 banding 9. Nah, pilih media pilih latar uh, background warna hitam dan panjangkan durasinya 10 detik lalu pilih lapisan pilih teks ketik nama kalian sesuai yang kalian, kalian inginkan nah jika ya sudah ininya di kebelakangin sampai sesuai durasi lalu ganti fontnya sesuai yang kalian inginkan juga fontnya kalau saya pilih yang vakon menurut-menurut saya masih bagus dan perbesar kira-kira segini oke okay. lalu pilih yang bersinar diaktifkan ini warnanya ganti warna putih seperti ini nah Oke okay, sudah. Pilih lapisan lagi. Pilih media dan pilih ini. Perbesar. Jangan di langsung full screen ya, tapi diperbesar saja. Perbesar. Kebesarnya jangan sesuai layar Tapi agak dilebihin dikit Nah Oke sudah Geser sedikit Ke kanan Segini kira-kira Lalu pilih Menyampur Pilih perbanyak wow. Oke okay. lalu pilih lapisan lagi pilih media nah, pilih videonya efek pilih video efeknya terbesar lalu pilih penyampur pilih layar Ya, setelah itu pilih lapisan lagi media pilih background pilih background warna hitam perbesar lagi dan durasinya di kecil kira-kira satu -kira detik atau kurangnya nah pilih animasi keluar pilih memudar nah ini kita salin kita klik pilih titik tiga di sebelah kiri ini kita duplikat nah, pindahkan ke belakang seperti ini. Nah ininya kita ubah animasi keluarnya kita tidak kosongkan dan ganti animasi masuk pilih memudar. Ini durasinya kita panjangkan sedikit segini lah kira-kira. Oke okay. kita lihat hasilnya. Ya kurang lebih seperti itu ya Bagaimana guys menurut kalian Oke okay guys bagaimana video tutorial kali ini Apakah -apa menurut kalian bagus Atau enggak Atau mungkin ada yang kurang jelas atau mau dipertanyakan Silahkan tinggalkan komentar di bawah ya Oke okay, sekian video kali ini Jangan lupa di like, di subscribe comment and share. Nope.